Ada pun, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp 526.000, naik Rp 1.000 dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual Rp 1.016.000, atau naik Rp 4.000. Sedangkan, emas 24 karat UBS ukuran yang sama dijual pegadaian seharga Rp 985.000, naik Rp 2.000 dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.842.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.831.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.625.000. Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp 9.611.000. Sekian harga emas untuk tanggal 1 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.